Ya yeah, oke okay guys selamat datang kembali Berjumpa dengan Risto Cyber guys Nah di video kali ini Saya menggunakan hero cyber Dan skin kita Adalah starlight guys Kebetulan saya baru Review ya skin Starlight ini Skinnya sangat mudah Keren guys kalian lihat wah keren banget guys skin Starlight Cyber ini guys Oke okay. bentar ya itu eh mantap guys Wih. dan skin Starlight ini guys yaitu ada menggunakan dua kostumnya satu itu warna kuning kuning jingga gitu dan juga merah guys jadi kalian main sesuai suka kalian ya guys mau pakai kostum yang warna apa aja bebas guys oke okay, nice nice dan di sini kita lanjut ya gameplay saya mengambil monster warna ungu ya guys oke okay. kita buat sepatu ya guys sepatu magic Oke okay, nice kita pantau dulu hai hai Hai ah tewas kamu guys, okay. nice <laughs> mau ngajak di semak, semak ya guys mau cidu enggak tahu ini sabar ini raja cidu guys Oke okay, nice kita ambil disini ya guys Oke okay, oke okay. Oke okay, mantap Mantap Wish, Mantap sekali skin ini guys Mantap mantap Oke okay, kita coba ambil tartil ya guys Turtle turtle Ayo bantu Bantu guys Bantulah kedita Oke okay. Ah diganggu lagi Oh Tewas kita ini guys gaskan, gaskan, kita Tartil aja guys, nice, nice, nice, nice, mantap, mantap, <laughs> kabur Esmeralda, Esmeraldanya kabur guys, oke, okay, nice, kita kesini ya guys, wih, mantap banget guys, kalian lihat guys, wih, mantap guys, skinnya keren Wish. Mantap, mantap, mantap Kita ambil ini ya guys Oke, bentar, bentar, bentar Kita farming terus ya guys Kita farming, farming Kita farming Kita gunakan Skin yang sangat keren ya guys Skin Saber sangat keren guys Mantap, mantap wish Kita pantau dulu Ah Di combo halusnya ya Halusnya lagi buka map guys Oke okay, bentar kita farming terus ya Kita farming farming Oke okay, kita masih farming farming Level kita masih seperti ini guys Kita farming terus kita pantau lagi Oke okay, nice nice nice Oke okay. Gas kan gas kan Gaskan, gaskan Gaskan oh, Kenapa kamu ya Oh, tewas kita Tewas kita Oh, nice, nice, nice Oh, tewas kita ini Kita coba mundur Oh, ternyata gagal guys Kita hanya double kill ya guys Estesnya sudah dalam turret ya guys Oh si Moskow, kenapa Moskow? Kenapa kamu Moskow? Oh si Alusnya Ulti guys, guys, <laughs> kok balik lagi Alus? Kenapa balik Alus? ayolah Ulti Cyber. ayolah Alus, bentar, bentar, bentar, bentar, bentar, bentar, kita Ulti nice tewas Oh kita hampir tewas guys Oh estes di kombois tewas kau estes, tewas nice nice nice double kill eh mantap guys Oke okay, kita double kill kita double kill Oke okay, kita farming dulu ya guys kita masih fokus di level jadi kita farming farming terus ya guys level kita baru di level delapan ya guys dan buat teman-teman yang baru nonton disto cyber guys jangan lupa subscribe channel disto cyber guys agar saya semakin bersemangat buat video ya guys Oke okay, nice nice nice kita farming terus, kita sebagai hyper ya, rotasi terus seperti ini ya, rotasi farmingnya. Kita harus cepat guys, supaya tidak ketinggalan level ya guys. Oke, okay, bentar, bentar, bentar. Guys, eh hey, jangan begitu cyber, wah mantap. Mantap guys, aduh si alusnya udah datang guys. Si alusnya datang, tewas kawalus nice. Wah hit. One hit alus tewas guys, mantap. Oke okay, kita ambil yang ini ya guys. Oke okay, Hunter Strike sudah jadi guys. Oke okay, bentar-bentar. Guys kita buat ini ya guys. Eh eh eh eh mau ngapain esme SB? nya mau ngapain? Ah tewas kita dalam turut guys tewas kita oh nice kita tidak tewas guys mundur aja tamus nice nice ah ulti oleh aldus coy oke okay, kita pasti berangkat ini oh tidak tidak tidak mantap kita kasih stay tutup dulu guys Oi, mantap keren guys Keren guys kalian lihat aja turut kita kirim guys kita ke ya guys Nice dibantu oleh Moscow. Kasakan aja tamu sebentar, bentar, bentar. Oh si Moskow yang dapat guys. Tewas, tewas. Ah, oh, satu nih Tewas kita. Mundur, mundur, mundur, mundur. Abis ah, kita tewas, kita tewas, kita terus tidak masalah. <laughs> Ternyata Cyber bisa selamat ya guys. Oke okay, kita jangan dulu recall ya guys, tapi kita ambil, kita farming sini dulu ya guys. Ah, go line ada carry yang lagi push ya, guys. Bentar, kita buat item apa ya, guys? Oke, okay, kita buat pistol, guys. Kita buat pistol. Oke, okay, nice, kita farming dulu ya, guys. Oke, okay, bentar-bentar, nice, nice, nice. Kita seperti ini aja farmingnya, guys. Kita farming seperti ini saja guys. Bentar, bentar. Oke. Okay. Oh, ada carry. Bentar, bentar kita farming dulu ya guys. Oke, okay, tewas carry. Kita ke mid dulu ya guys. Oke, okay, kita bersihkan mid. Nice, nice, nice. Kita ke sini ya guys. Kita coba lihat-lihat keadaan di sini. Apakah aman? Oke okay, nice Sepertinya aman Oh tewas kita Oh siap Halusnya <laughs> tewas guys One hit Halus bisa si Seperti itu ya guys Wih keren nih guys Skin sambil sabir -cabir terbaru guys Kita kasih emote dulu Emote just no limit guys Full power voice ente kadang-kadang ya Kadang-kadang ente ya Udah jadi Kita buat ini ya guys BOD Kita buat BOD guys Tewas ice Good like guys Tewas double kill Mantap mantap ah Tewas kita ini guys Oh Oh Tewas kita kirinya bisa lolos ya guys. Baik, kita harus bers berhati-hati. Kita sudah sekarat. Bentar bentar bentar. Bentar ya guys. Kita ambil kita farming sini dulu ya guys. Bentar. Bentar guys. Oke okay, bentar bentar bentar. Ah oh, kenapa mau menyerah guys? Siapa yang menyerah itu guys ah, ah. Kita memaksakan Dan kita tewas guys Meniat Moskow Mantap Moskow Nice nice ah. Wek wek wek wek Si Moskow nya gungcang line of down guys kita bisa Victor ini guys, mantap, terima kasih Moskow Oke okay guys, jadi kalian baru nonton channel Risto Saber guys Kalian support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe guys Oke, okay, sekiranya video saya sampai di sini kita salam satu gaming. Thank you turned into choirs so of harmony let me